Manifian, bahwa acara malam ini batal dibatalkan. Lo kenar? Nggak sih lo Begitu. Saya minta bantuan kerjasama yang baik supaya daerah kita ini aman juga. Betul, betul, betul. Jadi perlu juga kami sampaikan. karena kami datang ke sini karena adanya informasi yang pertama. Yang kedua kita perlu mengetahui bersama bahwa acara kontes kontes busana. Ulang tahun, ya, ulang tahun, ya ulang tahun, tapi ada kesuariannya juga, ya, ya kan? Kesuariannya, bertakon semua, bertakon semua. Perlu ya. nah, kita ketahui atau LGBT ya. itu baru. Dan pada hari itu komitmen kami di ya. pergadis muslim untuk formasi Islam untuk menghalau yang taksi seperti itu. Oke, okay, Bos, saya ucapkan terima kasih. Kita sudah bangun komunikasi yang baik. Siap. Bahwa acara pada malam hari ini ulang tahun pun di Batam. Oke, ini saya sudah bangun. Terima ya, semoga juga, juga dari keluarga. Kan? Jadi kita sama-sama pulang -sama dengan aman dan mengado. Bagus begini juga nah, Tapi ya, Keluar bisa ke ke sampai, oh, ya. sampai sampai kan ya, pulang. Pulang. Sampai, sampai ya, ya. Saya disampai, kan sampaikan kan apa-apa, Mana, mana bala okay, untuk teman teman sekalian acara ini kita batalkan ya, masuk jadi, kan, kan Jadi, ketua panitia sudah membatalkan, mengingat uh, tidak situasi nggak kondusif. Jadi, sama-sama kita menjaga keamanan wilayah saya di Polsek Makagang. Jadi, kita sama-sama senang. Tidak ada yang bunuh bandar ataupun apa yang terjadi. Oke, okay? bos, makasih. Oke, okay. Jadi batal Pak ini. batal batal ini. Oke, batal okay. batal Ya, baiklah saudaraku tadi, inilah informasi yang ada di Makassar terkait rencana adanya rencana uh, wariah, kontes Waria, ya, dan kemudian ada ulang tahun di situ, kah? Jadi di sini aparat bersama dengan ormas-ormas Islam Kota Makassar yang tergabung dalam aliansi penjaga akidah, ya, uh, mengubarkan acara ini yang berkedekulan tahin pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, pukul 21.00, waktu Indonesia Tengah, pada malam hari. Nah ini juga kenapa harus ada kontes-kontes waria begitu ya. Seharusnya ya, kegiatan yang biasanya setiap hari, kegiatan yang biasa dilakukan aja setiap hari. Kalau buat kontes-kontes begini kan, Yes. Ini kan tidak mantap dilihat di Mayoritas muslim di Indonesia ini Ya kan Karena di dalam agama Islam itu oh Tidak ada yang begini-begini Masalah waria itu kawan Yang ada laki-laki perempuan Nah begitu Kalaupun ada dalam riwayat eh, Salah satu Salah seorang nabi di mana waktu itu ada apa ya Homo atau apa ya itu diajab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di zamannya eh, eh, Nabi Sebelum Nabi Muhammad ya Nah itu Bagikan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka, NKRI, Harga Mati